Halo guys, kembali lagi di channel Rimulya Kali ini kita akan menge mod mobil jeep guys Oke okay guys, kita lihatin interiornya guys Oke okay guys, ini dia interiornya Ini bukan mobil jeep dari Indonesia ya, guys. Ya setirannya di kiri, guys. Di situ ada speedometer, guys. Coba kita lihat di kanan. Oh, di kanan ada radio. Ini pion gagak kelihatan. Ternyata <tuk> dia ada ban lagi, guys. Ban serep buat ganti ban yang rusak. Oke, guys. Coba kita lihat. Eh, animasi ke satu, guys. Oh, animasi ke satu. Dia buka yang pintu belakang ya guys Oke okay, guys kita lihat animasi kedua Oh animasi kedua dia buka yang belakang guys Oke okay, guys coba kita lihat animasi ketiga Oh animasi ketiga warna hijau hijaunya hilang guys so, kita lihat ke bawah apakah dia hilang Oh beneran hilang Eh enggak guys itu ag ag agak sedikit ada guys Di bawahnya guys Oke okay, coba kita lihat hazardnya guys Oke okay, hazard depan Nah, begitu guys Warna merah guys Oke, okay, yang samping ada gak? Yang samping Yang samping ada Yang belakang warna merah juga uh, Yang kanan, sebentar Eh, salah Yang kanan Oh ya, kalian -kali juga warna merah guys Oke, okay, coba kita lihat lampunya guys oh, Lampu dekat begini guys, lampu jauh Oh, jadi lampu dekat Yang atas agak terang Yang atas lagi terang banget guys Oke, okay, coba kita lihat lampu belakang Lampu dekat, lampu jauh Oh Sama aja Oke okay, guys, kalian lihat. -kali Pintunya, oh kalau pintu dia buka pintu sopir yang kiri Pintu penumpang yang kanan Oke okay guys, coba kita tutup semuanya dulu guys Oke okay guys, kita udah tutup semuanya Sebelum kita jalan, jangan lupa subscribe, jangan loncengnya guys Oke okay guys, kita jalan langsung jalan Kecepatannya berapa Kita nah, aja langsung jalan guys itu tetap, it, it, awas ya yeah. oke okay. langsung jalan guys oh ini udah tadi kita di, di interior aja guys kita jalan aja oke okay, udah nebus 100 lebih guys wih itu banget ya guys keren banget keren banget ya guys ini ngebut banget jeep ya guys Jibnya ngebut banget guys Jibnya ngebut sekali Aduh Sampai susah ya kira guys Oke okay guys Mungkin cukup lihat dulu video kita kali ini Kalau kalian mau-mau THP Tenang di kill ada di deskripsi guys Dan dia kecepatannya 100 lebih guys Keren banget ya guys Jangan lupa lah like. Komen dan subscribe. Dadah.